Oke, okay, halo para pecinta senapan angin dan sahabat dealer dari seluruh Indonesia kembali lagi bersama saya Pastinya di channel Jaya Revo. video kali ini ya kita akan melanjutkan review dari senapan angin uh, PCP Stainless Fusion Magnum warna hitam dan juga warna coklat. Kita akan tes power ke FPS-nya atau kecepatan pelurunya. Nah, seperti apakah keseruannya? Langsung saja kita simak video berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Jaya Revo. Oke? Okay? Let's go. Woo! Oke teman-teman, kita langsung saja uh, mengetes untuk senapannya Di sini sudah saya siapkan ya beberapa alat Yaitu kronometer seperti ini Nanti kita akan tes kecepatan pelurunya Dan di disini senapannya juga sudah saya siapkan PCP Fusion Stainless ya Oke, oh iya ini OD-nya 27 ya teman-teman Dan untuk tekanan anginnya berkisar di berapa? 2000, 2000 PSI nah ini maksimalnya itu tertulis bisa sampai 3000 bahkan 3500 PSI tapi kita coba yang standar saja 2000 PSI ini sudah sangat mumpuni untuk berburu dan sebagainya kita nyalakan dulu untuk kronometer 0 oke nyala ya 0 dan untuk mimisnya nanti kita menggunakan mimis impor dari Jerman ya Super Doom Superville Pastinya kali berempat koma seperti ini mantap. Oke, nanti kita tes uh, dari gerendel 5 dulu, lalu ke gerendel 4, ke gerendel tiga, dua sampai dengan ke gerendel yang paling kecil, yaitu gerendel satu. Oke, kita oke, gerendel yang paling besar dulu, 1, dua tiga empat lima. Oke. Okay. Langsung saja kita eksekusi ya. Tadi 3 2 dan satu. <slap> uh. Bisa dilihat? Keren. Hasilnya bisa sampai 1234 FPS. Tadi ini di Grand The 5 dengan tekanan angin 2000 PSI menggunakan senapan angin PCP tabung stainless fusion dengan OD 27 ya. Mantap. Kita lanjut lagi. Kali ini kita pakai grendel 4-nya. Oke. Bisa dengar 1 2 3, 4. 4. Kita masukkan lagi. Kunci ya. Kita kembalikan dead shot ke 0 Oke, sudah nol. Kita tembak lagi. Ini grendel 4 ya. 3 2 dan 1. Uh. Tahap 100, 1222 FPS, jadi turun berapa? Satu ya, belas. Maksudnya turun satu apa? digit. <laughs> Oke, okay, next kita uji uh, yang Grendel tiga. Kita lihat satu, dua, tiga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 Uh, 20 ya. Hasilnya untuk Grindel 3 1204 FPS. 7. <laughs> Oke. Okay, lanjut ke Grindel 2. Kita lanjut ke Grindel 2. 1 2. Tak pakai mimis. Tuh. Wayo kita ada ya 3, 2, 1, Grandel 2 oke, okay, turun 10 angka sekarang untuk Grandel 2 ini 1196 fps mantap kita akan tes untuk pengecekan yang terakhir ini kita pakai Grendel 1 saja cukup hmm. Dendal 1, mimisnya masih sama di tekanan angin tadi tekanan angin awal adalah 2000 PSI ya teman-teman oke kita derechat dulu mantap 3 2 dan 1. oke wah, bahkan keren, keren, keren bagaimana untuk Dendal 1 nya saja ini sudah bisa mampu uh, sampai 1100 PS ya, 1100 4, 3, lebih tepatnya ini pakai Grandel 1 iwah, luar biasa sekali untuk power dari senapan angin ini dan untuk powernya ini juga tergantung tekanan angin ya teman-teman tekanan anginnya lalu juga minus yang digunakan tadi kita pakai minus Super Doom ya. untuk film, untuk Super Doom dari Jerman. Ya, oke, bisa dilihat ya itu tadi Grandel 1 untuk Grandel 5 dan berikutnya kita akan tes ke uh, sarang tidak keras untuk mengetahui jaya hal dari oke okay, langsung saja kita masuk ke next video let's go oke okay, teman-teman sekarang sudah siap ya, untuk di sana nah, ini jaraknya kurang lebih berapa ya? 5 meter? ya 5 meteran kita pakai minusnya nanti minus lokal saja dengan raja 8 seperti ini nah. Oke, okay, langsung saja, Kita karena jaraknya tidak terlalu jauh, kita pakai jendel 2 saja Kita nanti tembak sampai berapa kali ya, Lima kali saja ya Oke, okay, tembakan pertama guys, oh, guys. Oke, okay, tembakan pertama 3, 2, Hmm karena jatuh kita kita dulu. Uh, lagi. Kan dua sama ini pakai settingan power dua atau dua, tiga dua Oke dua. Ini kan ketiga ya. Tiga dua akhir eh. Hey Si oke, okay, kita lihat untuk hasilnya bagaimana nah, sepertinya oke, okay, hasilnya seperti ini untuk ke 5 tembakan tadi menghasilkan lubang yang tidak terlalu dalam tapi juga tidak terlalu ini ya bukan kayak goresan saja ini uh, sampai berlubang tapi tidak terlalu dalam karena tadi kita nembaknya ini enggak enggak satu titik ya, dua titik atas sama bawah, yang atas tadi ini dua yang bawah ini tiga oke mantap, seperti ini untuk hasilnya, oke kita lanjut oke teman-teman berikut adalah ulasan singkat ya dari uji power senapan angin PCP Fusion stainless 2760 yang satu ini dan semoga nanti untuk informasinya bisa membantu dan menambah referensi teman-teman sahabat bediler semuanya dan bila sahabat bediler ingin informasi lebih detail ataupun informasi uh, lebih lanjutnya teman-teman bisa langsung klik linknya ada di kolom deskripsi di bawah atau menghubungi Jaya Air Volt jangan untuk diri kita akan sambung lagi pastinya di next video dan salam bediler oke yeah.